dan berikan terima kasih terima kasih terima kasih habibur rahman wata'wi bismillah kalau terkenal doa terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafaa. As-salatu wassalamu ala sayidina Muhammadinil al mustofa wa ala alihi wa sobihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub'alaina innaka anta tawaburrahim rabisrah li saudari amri, wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du hadratal <tub> muhtaramin para masayih, para kiai, para habaib tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati sekenap panitia pengajian Sahibul haul yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, warga masyarakat Jombang rahimakumullah. Mohon izin Banser duduk saja enggak usah berdiri, duduk saja itu Long duduk semuanya yang di depan Ingat Mereka datang Pengen melihat wajahku Tidak pengen melihat bokongmu Nona cantik jualan jamu Jamu diminum Terasa mengkudu Meski kita jarang ketemu Cintaku hanyalah Untuk dirimu maka malam hari ini saya katakan makan bebek panggang minumnya susu hai orang jombang, I love you bapak ibu yang saya muliakan yakinlah malam hari ini kita semuanya berkumpul walaupun dengan kondisi yang serba pas-pasan karena begitu berdesak-desaan, yakinlah itu semuanya merupakan tanda-tanda bahwa hati kita senantiasa rindu kepada Allah dan Rasulnya. Maka setelah kita berpuasa hampir tiga tahun gara-gara COVID, mungkin ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Yakinlah tidak ada puasa kecuali ada berbukanya. Tidak ada orang berpuasa kecuali dia akan menemukan hari rayanya. Maka saya meyakini malam hari ini kita semuanya berdesak-desakan menjadi gambaran insya Allah berdesak-desaan besok masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan siklus kehidupan manusia tujuan akhirnya pasti surga. Makanya di dalam banyak berdoa kita kemudian sering mengatakan waat jannata maal abror. Dan masukkanlah kami ke surga bersama orang-orang yang baik. Tujuan akhirnya, finishnya orang hidup itu adalah surga. Pertanyaannya, surga itu syaratnya apa? Surga itu syaratnya khusnul khotimah. Khusnul khotimah itu syaratnya apa? Khusnul khotimah itu syaratnya perjuangan lancar. Perjuangan lancar itu syaratnya apa? Syaratnya adalah minum degan. Apa artinya degan tanpa kopi? Perjuangan lancar itu syaratnya apa? Ekonominya mapan. Ekonominya mapan itu syaratnya apa? Harus punya bisnis dan pekerjaan. Jadi kalau diurut dari akhir, dari finish, urutannya seperti itu. Khusnul Surga, Khusnul Khotimah, perjuangan lancar, Ekonomi mapan, bisnis, pekerjaan. Kalau dimulai dari setar, setarnya dari mana? Kerja, bisnis. Maka kenapa ada jualan kikil mukhtar? Ya kan? Coba kaki yang sebenarnya orang jijik di sebagian negara justru menjadi rezeki bagi Pak Mukhtar. Awakmu krosora diapusi, sikil kon berakoti, tak kadang. Ya, ya, ya. Pekerjaan. Wela lah wedhus ke, kayak sapi ngidak-ngidak telek mau resi jadi panganan enak ternyata pak makanan itu yang enak rata-rata justru cedak telek pak jeruan, iya kan, berutu, sikil, rata-rata cedak telek apalagi, lah pupu ada telek cok goblok banter salah Gak uwe sing Seng maseh Saya mau izin pak, kalau ada kopi panas harus langsung saya minum Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai <tuk> <tuk> Anggur. Ibu-ibu, mbak-mbak, ini ada anggur depan saya sama apel. Ibu-ibu, pilih anggur apa apel. Anggur. Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Codot, codot. jadi kalau kemudian konsepnya fit dunya hasanah, wafil akhirati hasanah itulah yang akan menjadi syarat wakina bana. nah, berarti apa? kehidupan itu harus balance, harus seimbang kalau kemudian dunianya pengen baik, caranya seperti apa? akhiratnya seperti, harus baik, caranya seperti apa? nah, rule model yang bisa kita contoh itu siapa? kanjeng nabi Makanya, kalau saya ditanya Gus, apakah kiai itu harus dicontoh? Jawabannya tidak. Saya ulangi, kiai itu tidak harus dicontoh. Karena kewajiban kiai bukan untuk dicontoh, tetapi ngajak umat untuk nyontoh Kanjeng. Nabi, kalau kiai dicontoh, ya mohon maaf. Enggak semuanya bisa dicontoh. Apalagi kayak saya, apa yang dicontoh? semalam saya bilang di tulung Agung, kan kiai itu kan punya spesialisasi masing-masing ada kiai ahli tafsir, Gus Baha ada kiai ahli kitab kuning, Gus Koyom ada kiai ahli sejarah, kiai Said ada kiai ahli toreko Habib Lutfi ada kiai ahli maksiat, Gus Miftah kan aku presiden para pendosa rakyatnya semua, ya rupa-rupamu ini juga jatah jadi kalau kemudian kita mencontoh kancing Nabi, bagaimana kemudian kanjeng Nabi mempola hidupnya supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Contoh dengan teori saya tadi, bekerja, ekonomi mapan, pekerjuangan lancar, khusnul khotimah, surga. Berarti apa? Manusia memang harus bekerja. Makanya kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Wakuli amalu, kerja. Maka Allah dan Rasulnya akan melihatnya. Berarti apa? Kerejeki hukumnya wajib. Oh meneh wong lanang. Makanya begitu kamu menikah dengan seorang perempuan, katakan kepada istrimu, mulai hari ini kita bertukar tulang. Kamu menjadi tulang rusukku, aku menjadi tulang punggungmu. Oh no. Boleh nggak perempuan bekerja? Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, ya minimal diambil mantan. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara pekerjaanmu melupakan kodratmu sebagai seorang perempuan. Makanya Nabi Muhammad membagi keluarganya si Saidina Ali dengan Siti Fatimah, urusan internal rumah tangga dipegang oleh Siti Fatimah, sementara urusan luar rumah dipegang oleh Sayyidina Ali perempuan boleh bekerja tapi kalau saya punya prinsip bu istri saya saya haramkan untuk bekerja Kenapa Pak saya mikir sederhana wong wedok dijatah bendwan karo wong lanang Oh pemenehlan du penghasilan dewe betul Mila okeh wong lanang disepelekke karo wong wedok soalnya wong wedok duwite luwe okeh tinimbang wong lanang. Apa meneh rupa-rupa wong lanang sing ngingih-ngih kaya awakmu, Mbak Wan. Sapa jenenge? Ontel. Oh, Ontel. Jeneng kok gatel to, Tel. Katakanlah nopo? Kerja. Kerja wakulik malu, kerja. Milo kalau bahasannya Pak Jokowi nopo? Kerja, kerja, kerja, kerja. Nah, dimulai dari kapan? Niki hebatnya wong Jawa. hebatnya wong Jawa. Usia satu sampai usia 9 tahun hitungannya normal, Pak dari satu huruf ke huruf angka, ke angka yang lainnya beda bedoh siji, loro, telu, papat, lima, enam, bitu, walu, songo angka 1 sampai angka 9, namanya masih berubah-rubah kenapa? karena Wong Jawa itu duwe titen Wong Jawa itu ilmunya telu Niteni teni, ni siji, loro, telu, papat, lima, enam, bitu, walu, songo 1 sampai 9, angkanya sebutannya berubah-rubah kenapa? karena Nyuwun sewu, secara psikologis anak kecil itu cepat berubah. milan jenengan persani, isu padu karo kancane, sore wes akur meneh. Tapi sifatnya bocah cilik sing model ngoten ini ku kudu jenengan conto. kata wong tua ketika bertengkar dengan tetangganya, niku bertahun-tahun satu nganti satu siji, satu loro. Ayo. Kudune wong tuwa niku nyuwun sewu. Menawi tukaran, mangconto bocah cilik esok rame, sore rukun angka 1-9, orang Jawa menyebutnya berubah ubah karena sifatnya anak kecil itu belum konsisten alias inkonsisten kemudian apa? angka solas, nganti songolas kabeng nganggo kalimat, las, las, las, las, las solas, rolas, telulas, 14 lima 16 nembelas, pitulas, polulas, songolas kenapa angka 11 sampai 19 muncul angka las, las, las, las, las, las karena nyuwun sewu, di saat umur 11 sampai 19 biasanya pertama kali seseorang mempunyai rasa cinta, welas, asih makanya orang cinta monyet itu biasanya dimulai dari angka las, lasan, welas, asih orang jatuh cinta pertama kali biasanya usia las, lasan begitu 21, nyuwun sewu ke atas, sudah beda lagi selikur, rolikur telulikur patlikur menggunakan kalimat likur nopo ane wong jowo likur, lingguh kursi biasanya orang-orang usia segitu orang harus sudah mulai bekerja milo awakmu dihitung nih metu sangka pondok, ya kudu kerja yang menjadi persoalan apa? Kadang-kadang wong -kadang tua, saya ora sabar. Anak rampung metu kota buiran, anak rampung songkot tambak beras, songkot denanyar, songkot darul ulum, delalah rampung mondok nganggur, ibu nih mulai cerewet. Betul, badan? Leh, wigi cilik tak gede goblok, tak pintar ke rampung mondok kok kue nganggur, dek kapan bales budi karo wong tuamu? Umpamaku lah jadi anakku lawang suli, nopo jenengan jalok balas butik aleku lawang kolumbia jurang jalok dilair, ke? Wong bion jenengan gawe kalau bapa aku jurang rasake kepenak. Salai wong tua niku nopo -nop. bapa, anak niku mulai pondok, stres soal ibu niku kekan tuntutan, padahal nyuwon saya bu. Wong tua niku kewajibannya mondo ke anak, guru kewajibannya mulang, anak kewajibannya belajar. Seso anak muda apa urusannya gusti Allah. Sopo saya ngerti kok kikil jadi rezeki. Contohnya Pak mukhtar Ayo gimana badan? Nganti sing doel doel nih. Nganti saawak wateng kabeh Wong Wongnya ya takon gue joko tengok juga gede-gede bro, karena ada penelitian dokter di Yogyakarta laki-laki yang perutnya besar biasanya manu e nah. orangnya langsung ngelak. awake gue dibuka sarungnya sini mengkoyok pentil. aku bilang lu mau aku bilang buatku satu swallow gilo. Wow, dulu saya 108 kilo Jadi saya itu pernah fase kurus, gemuk Kemudian kurus lagi Terus sekarang ganteng lagi hmm. Jadi pandangkan ontel Maka nyuan saya Usia kurkuren Harus mulai bekerja Ingat anak muda itu Banyak karya Bukan banyak gaya Banyak bekerja Sedikit gaya Kayak ngapa tau budi beri gak, suara nih, oh, yo ya maklum, soalnya ketutup kikil. Tak <tuk tuk> lenggok, <tuk> gula wagyu tukang meriki tilbug yang beri ngopo ngapunten bah jamaknya raso ditembus, beli beli. Iki aku korepengnya, jiko ya diajari maling, aku ngeluar muter muter nih. Wah begitu tekan berigi, awak pulau kaya dimutilasi, rambut dijambak Dicetol. Sikil Kedak -kedak ini dicetol, sikilku remuk, tidak-tidak sepatu nih banser dancok, dancok aku remuk apa jadi usia cuman ini menentukan masa depanmu milon jenengan persani sebelum usia Selawe, sebelum usia 25, kanjeng Nabi sudah pernah melakukan apapun Kanjeng Nabi tahu mengembala, Kanjeng Nabi pernah berjualan, pernah menjadi pengusaha bahkan pernah menjadi tokoh ekspedisi di perusahaan ekspedisinya Siti Khadijah. maka begitu umur Selawe, Selawe nyewon sewu Kanjeng Nabi sudah menjadi orang kaya, begitu menikah dengan Siti Khadijah Beliau mampu memberikan mas kawin 20 ekor unta ya, Jajal Sa unta unta Karena Katakana 50 juta Berarti kajing nabi mas kawin Ketika menikah berapa bu? 2 miliar Opera suki Suke bro Bocah nom jumbang Di we Ono oh Di apa di we Di Di we ngomong apa? Ya cangkemku di we ngopoyong Bocah Diwe wonten Cak nom tanpa bantuan orang tua, yatim piatu dari kecil mampu memberikan mas kawin 20 ekor unta. Mila laksa niki saya Orang mengatakan kalau tidak sama persis dengan Kanjeng Nabi bid'ah. Berarti kui Rabi mas ini sangka kurang sangka buluh unta, pitah. Lak kudu persis kaya Kanjeng Nabi nyuwun saya Kanjeng Nabi Rabi umur selawe tahun bocah Jombang tahun, durung rabi berarti aktor Ada yang jomblo di sini? Ontel, eh man tel Ontel meneh, Arano bidani karo Malah kue galau, Jombang kali ini budak sing tak sayang matanya pecah <tik> Lah kenapa kita harus bekerja, katanya? bilang nyuwun sewu, Pak. Pak Muktan niku dodolan kikil dari tahun berapa, Bu? Hah? Sudah 40 tahun. Oh, 30 tahun. Coba. Nyuwun sewu, kalau kemudian melihat itu, nggak ada kesuksesan tuh yang instan makanya kalau melihat orang sukses nyuwun saya jangan lihat kesuksesannya tapi lihat prosesnya kuloniku konco kulon sukil lah kata kuloniku dua kan, konco sebulan niku pemasukannya berapa bapak ibu 600 miliar coba bayangkan sebulan kayak buri ngopot ya? napa bu orang ketok Iya maklum gue urunan kok. <SILENCIO> Santai aja bu. Bila dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, maka aku pastikan Gus Miftah mampu membuatmu rindu tanpa bertemu. Joy <SILENCIO> <SILENCIO> juga. <Yaya. SILENCIO> Ini kicauan wikau jenengburi geber awak mengerti apa jeneng maling, manusia dibalik aling-aling apa berarti maling kalau melihat orang sukses lihatlah prosesnya karena sukses itu melalui banyak proses tidak melalui banyak protes sebulan penghasiannya 600 miliar coba anda bayangkan artinya apa? Ketika saya diajak naik pesawatnya, orang kok kula iri, mungkulam batin. Oh, kenapa dia kemudian bisa kaya? Saatnya itu, nyuruh saya, Pak. Kalau kemudian kita gak punya bisnis, gak punya pekerjaan, gak mungkin ekonominya mapan. Kalau ekonominya tidak mapan, gak mungkin perjuangannya normal. Perjuangannya lancar. Pengen berjuang lancar, ya ekonominya itu mapan, Pak. Contohnya, Kula niku ngurusi santri mboten kathah namung ngatus Tapi santri kula gratis. Makan minum belajar teng pondok gratis. Kulo ben malam Minggu paing ngenten Mujadah teng pondok Mujadah Dzikrul Ghafilin malam Minggu paing. Jamaah sepuluh hebu. Kabeh mangan tanpa kota infak. Kula kudu pasang tendo, pasang sound system, kula celuk konco-konco kula artis saking Jakarta. Nyuwun sewu. Kalau kemudian ekonominya tidak mapan, apa yang terjadi? Mesti merepotkan. Lingkungan saya pondok pesantren Katolik. Enggak mungkin kemudian saya minta-minta sama lingkungan saya. Mbok yo aku diwangi sego, mbok yo aku diwangi niki orang mungkin. Berarti nopo? Ketika saya berjuang supaya saya dihormati oleh masyarakat setempat, saya harus gagah. Carane ekonomi Ekonomine kudu mapan makanya ada satu puji-pujian cah Jombang tak kandani. Kulo paling boten seneng lakniki didamel puji-pujian teng-mejit. Nopo. Rugi-ndonyo diopo Rugi akhirat bakal ciloko Sopo singkondo. Apalagi awakmu cah cahlanang. Jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Jelas bro jatuh cinta pakai perasaan merawatnya pakai penghasilan dan para cowok harus ingat perempuan itu hatinya seperti rekening bank maksudnya apa enggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya ya Allah glowing glowing raine wow begitu diloksi gile weh buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meleket, meleket. Maka coba kita lihat, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, ini kurut dan itu orang kaya. Tapi ini, kita mengenal satu hadis, wa inna Nabi Allah Dawud alaihi salam, kanayakulu wa yasro bubi amaliyati. Dia orang kaya bu, orang kerajaan, tetapi masih makan dan minum tidak mengambil uang kerajaan, tetapi masih bekerja. Milonyo on zewu, kulo dwe gada keyakinan dia. Buah awakmu kiai, laison dwe bisnis, dwe pekerjaan. Milo kula bolak-balik sering nyindir pak. Ono tuh keluar daerah kiai-kiai ngajak ziarah wali, ngajak ngingjumbang ziarah Gusdur, ziarah Mbah Hasim, ziarah Mbah Wahid, ziarah Mbah Wahab Kasbullah. Kula kando, apa kiai-kiai sing ngajak jamaah ziarah niku mergo seneng tenan karo wali, ora oh, rata-rata mergo golek bati. <tuk> alah jujur jujuran baik, ho ora. <tuk> padahal nyuwun sewu, sing diziarahi malah nguripi sing urip, sing mati nguripi sing urip. Sinten makame Busdur? Jombang niku nyuwun sewu, tebu ireng. Berapa dia sebulan memberikan sumbangan kepada Panti asuhan dan fakir miskin. Sebelum covid, per bulan minimal 300 juta sampai 500 juta. Pondok tebu ireng buat tenjiko. Jadi kulau niku nanti diprotes kali lari-lari tebu ireng. Gara-gara kulau matur. Makamnya Gus Dur mampu nyumbang 150 juta. Diprotes salah Gus. Nih kumbien saat nikiwis telung sampai 500 juta. jajan Wali ini sing mati nguripi sing ngurip, malah kia ini ngolek bati. Milo kulo paling nganti, ngejak jamaah ziarah wali. Jamaah kulo keng urunan kulo wegah Lah kulo ngajak jamaah ziarah, mesti pak sing bayari kulo, karena kulo wed dijarah nih maklar. Gua yang ziarah wali golek berkah, benar jamaah yang boleh berkah tapi kiai ini golek berkat yang tak ngomong lagi, aku lagi orang-orang dia -orang lah ya orang-orang dia insya Allah lah luweh parah dan nguan saya kenapa kemudian kita harus bekerja? jelas Pak coba kita lihat urutan didelok urutan Fasadul bilat Bifasadil umarok Rusae negoro Mergo rusae pemimpin Jadi negoro pengen api Berarti pemimpinnya kudu api Lak negoro nelek, berarti pemimpin nelek Diteruskan Wafasadil umarok Bifasadil ulama Rusae pemimpin Mergo rusae kiai dan rusaknya ulama dan kiai karena terlalu cinta dengan kedudukan dan harta musim-musim politik rata-rata kiai ini ku dirusak karena politikus terutama NO begitu mendekati politik semua orang mendadak NO maka sekarang banyak NO naturalisasi Orang kenal karo no ngerti ngerti dadi no. Kiai kiai dadi korban karena nyalon sowan kiai begitu lali begitu dadi lali karena kiai. Milo sering ngomong kiai no niku kelas rata-rata koyo dong Laos nyunzeu koyo dong salam koyo Laos learp La, masak sayur digulain di c dewe sayur rematang digua di c dewe gantan, cok uh, aku bilang ini lagi lorok hatiku loh, lak sayur yang matang, dikuat apa nih? salame, laose kalau aku mengingi pak ngaji teng Jakarta kali anggota DPR DPR takut aku bagus, DPR melebuh surga masuk surga, termasuk DPR korupsi oh oh Begitu DPR melebuah surga, termasuk DPR yang korupsi, kiai jombang protes. Malaikat itu ada DPR korupsi, kenapa masuk surga? Dijawab karo malaikat, Pak kiai jombang jenengan seng sabar. DPR RI seng korupsi, ini kok masuk surga, tapi ingat hanya kunjungan kerja. <Susuk> <Susuk> lah, kunjungan kerja suwe mboten badan. Su Orang oh, nyuk langsung balik. Tapi aku sesuatu mlebu surga, ban serta aja karena jantung ngidak-ngidak sikilku lorok abis sikilku sidik mawan matamu, lorok bro oh, sepatu sama aku biasa, sepatu mu kaya tapi aku cinta kalau Banser sesuai -so aku mlebu surga, sing awal Banser kan Banser tugasnya survei lokasi jadi saat dirungi kiai mlebu surga, surga disurvei kalau Banser begitu surga siap, kiai ini melebuh Banser ini metu matuh lumayan lo survei lo nah, nah. coba maka nyuwun saya supaya tidak hobel malwalca caranya beri kerja kerja pak harus punya sumber bisnis maka saya sepakat Kiai Kiai Koyok Kiai Asep Mojokerto nyuwun saya penghasilannya miliaran mergonapan dua bisnis coba kalau kita lihat bapak ibu Orang terkaya di Indonesia rata-rata dikuasai oleh orang non Islam. Soalnya nopo, doktrin kita itu salah kepada anak-anak kita. Ya wisler, rapih rugi dunyo, Besok sing penting neng akhirat awak idwe mulio. Sing jamin awak mending akhirat mulio kisopo. Wong neng dunyo, wae wis tenger tenger. Maka nyuwun saya begini, mau menghitung kota santri Kulo Matul. Saya beberapa kali tanya sama Kiai Gus kok penampilan mungkin Boys tidak nggak keren barang king opo nyuwun sewu pak kiai kenapa penampilan saya harus berbeda supaya santri santri itu punya impian sesok jadi wong keren koyo gus miftah lo jadi orang kabe kiai ini gue sarung engglin ambune kelembak menyan untuk negadulen ratau sikatan gue dua nasi beda pak milan saya sewu kemarin survei poll tracking ustadz yang paling berpengaruh di Indonesia Nomor lurus sinten? Si Gus Miftah Lah aku mbatin, sing apa nih? opo Apa opo Apa opo Apa tongkate? Sing kurang ajar ibu-ibu mereka, wow begitu kula munggah panggung nganggo tongkat Kocomoto ibu-ibu Wow si buta dari gua hantu. <laughs> Jenengan ngerti sing digendong oleh si buta dari gua hantu niku jenenge sinten? Si ontel. oh, kayaknya munyok sih, ngetel, sorry ya. maka nyuan saya, kenapa kemudian saya berpenampilan lain, Pak aku lagi ngapun tadi orang-orang yang saya ngaji sama saya di Jakarta ini, aku, Pak Bu itu ya beda, kalau kaya-kaya cintang jomba yang aku urusin artis sinten. artis-artis supaya tidak terpapar dengan paham radikal dan intoleran apalagi sekarang ada gerakan artis hijroh begitu hijrah seolah-olah sorgonekwa jeng diuntal dewi semua orang disalah-salahki di kafir-kafirki, di bid'ah-bid'ahki disesat-sesatki milah nyaman sewu kulah hadir masuk ke kalangan mereka kan milah kulah ngayi pengajian arti sebulan pisan jamaah kulah sinten Aura Kasih Selin Evangelista Nagita Slavina Aurel Lesti Kejora dan yang terbaru lu cinta luna <SILENCIO> Ketoke oh, ayu begitu ngerangkul -kulo. lu kok ganjel <SILENCIO> <SILENCIO> bukan cewek jadi jadian itu namanya lora lanang ora wedok ora <SILENCIO> Mina lak jenengan tanen ten berita saderenge Dorjo mati kan wasiat minta dimakamkan secara perempuan kemudian wartawan takon kulogus, boleh enggak Dorjo berwasiat pengen meninggal dalam keadaan perempuan saya jawab, nggak bisa kenapa? anasu suya mutuna na ala manusia itu akan dimatikan sebagaimana dia dihidupkan Dorjo ini lahirin lanang, maka harus dikubur secara lanang soalnya mungkin lanang dikubur wedok, malaikat sing kaget begitu dibungkus, dibuka takon, lo ketoh itu, tut bunuh titit <laughs> Lho kan lanang karo wedok niku lak matine beda. sholatnya mawon isim domire lak niat sholatnya wis beda. sing mati lanang isim domire ada, hada. Wedok hadihi. Lapisan kain kafane lanang telung lapis, wedok patang lapis, limang lapis. Wong wedok niku kain kafane luweh kandel bang wong lanang. milo wong lanang kudu nyambut gawe. Soale napa wong wedok jangan jangankan urip mati mawon sih boros kain gak fane luwe kandel. Apa meneh raine. Ya Allah. Sejarah mencatat, kan. orang Ora ono wong lanang iso ngelake wong wedok. Wong wedok kuwi gitu. alis wis api-api gawene Gusti Allah, isi dikerok, diganti dilukis dhewe. Kan goblok gitu. Deloken <tulah> wong wedok kan. Ya Allah. Sehayu alala rubah moko yo gapura mlaku wangwe dalit lan ame alise wapi ya lukisan raine rata pupuran irunge mancung ya suntian untune rata ya kawatan bodhi ketok dhuwur ya sandal jinjitan susu ketok gede ya ganjelan ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi lha yuyu sing ngapusi ki raimu kuwi lho tak kandani kok gething aku info info Selalu ya. <SILENCIO> ada Nabi Muhammad. <SILENCIO> Makanya, apa? Bener. Pak, benar lah. Kayak Pak kreatif, si didol, laris. <SILENCIO> Makanya, saya, saya malam hari ini tolong Anda dengarkan yang muda-muda ya. Bila kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas kerja keras membuat kamu bertahan hidup kerja keras tidak menjamin kamu kaya apalagi kerja malas sing kerja orang mesti sugih opo meneh ora tahu kerja kerja keras membuat kamu bertahan hidup kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup ono bu tiang niku kerja cerdas ketaknya emong tengok-tengok, tapi duitnya mau terus siapa mereka? mereka itu adalah bukan uang yang mereka cari nyewon sewu, bukan kerja cari uang tapi uang justru nyewon sewu membuat dia menjadi kaya jadi kerjaannya seranggulai duit, tapi duitnya yang nyugih ke awal nih ada uang-uang yang ingin investasi ketaknya tengok-tengok duitnya kata tidak bekerja mencari uang tapi uang yang mencari dia kerja cerdas Kerja ikhlas. Kalau kerja keras membuat kamu bertahan hidup, kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup, kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Kula takoni, Gus, kok pekerjaan? bisnis. kalah karo tengok-tengok rata dibuka lemu. Emangnya ono entong guru, ora apa <tuh> <Orang ono. tuh> Oh bemenentong kok setruk, ora ono. Wah ontel meneng. Wong en, oke oh, lah mangane okeh. Okay. Didek-didek selametan. kok ondal tetap kuru. Wong en, oh lah mangane okeh. Okay. kok ya ondal kok tetap kuru. Niku dua kemungkinan, satu anugerah atau nomor dua azab tak kadang. <tuh> Akan pikir, "Jadi, mikir robot hotel, oh, tidak rabi sejumlah jumlunya kamu pasti akan berakhir." Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Malah, Anda lagi nyanyi lagu nih Gus Dur, Uri be ayem, rumongsong aman, duniong, rasa tondoyen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu ngawur lamaran bosok jangkeme mosok ora nduwe bojo iso sabunan ku hubungane opo cangkeme ra benar kan aku jadi malu ayo selawatan di ayo. ayo ya kerjo kerjo kerjo kerjo bayaran di kurung pesangoni rum terpedo <tuk> hati-hati wingko mulai sangoni sang mau kuah cikuah kikil insyaallah <tuk> <tuk> iya yeah, anak anggur kedekin ini kayak yang ini gila mau bu mau mau miskin <tuk> selawatan ayo selawatan minta lagu baru apa lagu lama baru belum jadi itu si ondel posisinya sebagai apa kamu del Eh, cakap cakem-cakepan olahalah begini lengkap toh keinginan kamu tuh yang pede jadi anak Hadro ditanya besok sama calon mertuamu pekerjaanmu apa penerbang pesawat apa Hadro sakit tel rupamu kayak ecek-ecek <SILENCIO> ya semuanya kok ontel bujuni ayu, amin rondo anak limolas <SILENCIO> kalau kamu ketemu cewek cantik, kamu tanya Dek, kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu? bedanya apa mas? jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita iya, <SILENCIO> ngomontel, we goblok kok Halo ondalan. Salam ala rabbil muhammad. Ayuh. Ya acarane hall. Wis ben ingat ndelok wong maku kalengan wong mati. Niku botone Mbah Mukhtar niku. Heh ya, Mukhtar gigil. <tid> La ontel kangen ya nyusul lho, <tid> <Amin, amin. tid> Coba ge njenengan titeni. Napa kaya Pak Mukhtar niki di khali karo anak putune. Ya jelas. Wes hidup tapi meninggal gitu, meninggal gitu, meninggal gitu warisan kok. Milonyoan, warisannya kikel gitu. Lo, saya tekanin malaikat. Hei mukhtar, wes mati meninggal gitu po, sihir. Baca. Maka orang-orang dulu nih mas, ini kunjungan namanya harum. Kenapa? Karena ketika meninggal itu meninggalkan sesuatu. Napa beda nih uang sana gikar uang bian bang. Wong bian itu gawainnya nandur, ngarap-ngarap ngunduh orang ini gawainnya ngunduh, ngelem, nandur Wong bian itu gawainnya nandur kayu jati, ngarap-ngarap ngetok kayu jati gawainnya nandur wid kelopo, orang tau ngumbi degan beda kalau orang ini orang tau nandur wid jati, gawainnya ngetok, jati orang tau nandur klopo gawainnya ngumbi degan Sopo. gue sebentar matamu ngawur kan aku disuguh milawang biar aku lah mati pak, jenengnya apa? harum kenapa? mbahmu sopoli kusdur mbahmu sopoli mbah, mbah Wahid Asim namanya harum kenapa? mereka tinggalan kata lawang awai kaya saat ini nyuwun saya usen yang ngunduh ratau nandur yang ngawain ngunduh ragilem nandur ini ada telu si cimaling luru pemborong telu codot hmm. berarti jenengnya ragilem ragilem nandur ngawain ngunduh kelas kaya codot sopo untel umurmu piro ta el? eh? He? 23. Kok remu tua biang. Ki mbokmu ki ben ngontale mesti ngidame ngontal kalender wi. Boros rupo model kan. Sederek kita sedaya jalar estri nem lan tuwa nem lan mumpung urip pada Allah ada Ya Sin Sana tong ba salalah Allah ala yasih hadi billah sana tong ba salalah Allah ala yasih hadi billah Ye, linglingan yen wis mati bondora melu melu mboten oh lak Pak Mukhtar ra nggawa kikil yen was mati melu bojo ayu en sono sing namu en sono sing namu sing namu sapa ontel emane sing ning kubur rasane loro, anak bojo ra tauntu Singing kubur bodoh tangisan anak bocor rebutan warisan. Solatul sebutan warisan diwe panggil men diwe yo, ini kampungnya diwe, lakon tel itu weh irengi tel tel tapi santai tel, teori ini anaknya Nabi Adam gue lak sing lanang elek, gue sing wedok ayu, lak sing lanang gandeng sing wedok elek kan, ondel rumahnya elek, nah, ta. si insya Allah bujuni remo. Si ondel harus paham, cewek itu paling tidak suka tiga hal. Eh, hey, rungono, cewek itu paling tidak suka tiga hal: otak kosong, omong kosong, dan dompet kosong. Nah, insya Allah si ondel duit dompet, tapi rau isi Tapi, aku mau bawa ke sana. Tapi, aku mau bawa ke sana. jangan jangan mau bawa ke sana. aku aku ya sorry kita beda pemikiran aku mikir aku aku mikir happy asmara. sana. Tapi, aku mau bawa ke sana. Tapi, aku mau ngaji bocah sesuai yang gede tadi kiai tadi kiai kaya mana yura amin ya Allah ah telat malaikatnya minggat dulangi ya bareng-bareng ya yang kompak ya aja telat ya prok-prok-prok jadi apa kiai pak tarno matamu pak tarno Moga-moga mbak-mbaknya sing ayu-ayu besok ayu, mduh-bujo kiai amin perambutnya gondro Wayuh mbahmu awur kan aku tipe suami setia Ora uh, aku bener-bener setia, saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Uh, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Durungke bojoku mudhar aku. Heeh, saya kita jatuh cinta bukan karena menemukan orang yang sempurna ini pesanku ini kalau jadi korbuser jadi korbuser ingin rapis yang nasih gula. ngomong, kita jatuh cinta bukan karena menemukan orang yang sempurna melainkan karena melihat kesempurnaan pada orang yang tidak sempurna maka jangan mencari pasangan yang sempurna tetapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna oh, no bro mata ini dijogo. Wong lanangi kurang ajar nengdolan dule cewek Ayu, wow, mulain dule baju nih, weh, hmm. aku yo ho, hotel dongok selalu ikuti kata hatimu, tapi ingat untuk tetap membawa otakmu. Hmm. Yuk, tiap minggu sing bater, kemukuan aja di Gai, amin. Susuk saking jumbang muncul kiai gai lagi sekali bergusdur amin gua yakin di dunia sih yang meripatnya reso nyawang tapi hati ini padang mongloro si di gusdur nomor 2 si Buta dari gua hantu si di gendong ontel gua ini berapa? jaman gua melu PMII gua ini di juluki apa? miniatur gusdur mergok gua nge-fan banget karo gusdur di miniatur gusdur semoga gua muka lak ontel sekarang karo gusdur, tak tuna gek mugo-mugo ndang nyusul Del. Amin. Oh, durung rasak iki. Ya milon ndang rabi Del. Kalau jodoh pasti ketemu Del. Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Piye torir? Akhire Ondel ngamuk Semarang, Jombang, Yogyakarta tiwas de sayang ngebianggem konco. Ritel, <tuk> <tuk> sampingmu ayayi loh, Tel. Ayah ii, tel. Eh, tapi kamu beda pemikiran sama dia. Ora, kamu mikir dia, dia mikir aku. <tuk> Sorry Tel, aku ganteng, Tel. Rupamu pas-pasan, Tel. tel. Pujah le diulang ngaji sesok yang gede dada digiayi, Uri giayi. Oh, yeah. Urepisan noco mong dolanan, ayo ser derek pengajian. Urepisan noco mong dolanan, ayo ser derek solawatan, solah <tuh> buah, Allah wah, Kenapa Pak? kok ngaji, babagan kerja, kerjaaniku, kalo tuanani, main bocah nom nom gitu, semangat urep Jangan pernah mengkhawatirkan masa depanmu. Kalo bola bali matur ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Milallah ibnu atau ilah, nih ngomongnya tentang hikam deh. Bocah-bocah rumah tenanan. Aku pengen deh. Besok nasibmu lebih happy tni aku Amin. Loh, aku kayaknya nenas, Pak. Aku biar gue rabi Gue modal, gue mau fitness. Awak yang fit, hati ini ngenes. <laughs> Kalo gue biar rapi, lah kan? Jeng Nabi, Mas Kawinnya dua puluh ekor unta. Gus Miftah, Mas Kawinnya nopo dua puluh ekor tengung, bahkan dari lu. <laughs> lu tenan, Pak. Kuluan, ngegun, dui motor supra fit, tak ger kopi tong juta. Tak ngeragak rabi motor supra fita. Tol, gue nyuwon saya, tak, tak icol kei. Motor saya ngisong, ngentot. Lah, Bu Joko, saya aku rabi meneh aku mas bojoku Kenapa karena aku pernah menderita sama istriku makanya aku akan jaga dia walaupun banyak godaan sama aku perempuan akan menjadi ratu jika bertemu dengan lelaki yang tepat dan laki-laki akan menjadi raja jika memperlakukan wanita seperti ratu wih, Insya ondel ondeles raja nih, ya, raja singa. Malvarku bainar roja wat tamani. Malvarku bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Eh, tak takon, beda para harapan karo angan-angan ini. -angan oh, beda, No nah, harapan dan angan-angan bedanya adalah araja makoronahu amalun yang namanya harapan itu adalah satu keinginan cita-cita yang disertai dengan amal dan perbuatan duwe karep tapi yono ikhtiar punya cita-cita tapi nyuwun sewu ada usaha itu namanya harapan tapi nyuwun sewu wahillah fahuwa umniyatun tapi lah jenengan duwe karat orang-orang usaha orang-orang ikhtiar nikunamini angan-angan itulah bedanya afirmasi dengan halusinasi yang namanya afirmasi aku pengen duwe mobil aku gawe kikil niku jenengnya afirmasi aku pengen pena, aku kerjo niku jenengnya afirmasi bila jenengkan pengen urep kepenak, orang gelem nyambut gawe, orang bisnis, niku jenenge halusinasi, lah mbak-mbak sebu, sekarang banyak cowok kelasnya halu, karpe sugih, tapi ragilem kerjo, ora gelem usaha, ora gelem nyambut gawe, gawe turu, begitu tangi buat status WA, akan indah pada waktunya, tapi saya tangiyo, Nabi mire ilermu Sulaiman, <tuh> nabi Sulaiman, nabi Sulaimaniku nabi pak tapi Sulaiman, bar Sulaiman, nabi nabi Sulaiman, nabi lungguh-lungguh Sulaiman, nabi Sulaiman, nabi orang-orang Sulaiman, nabi Sulaiman, nabi Sulaiman, nabi Sulaiman, nabi miskinan orang miskin duduk dengan orang miskin uang-uang ini takon, man jendengan ki rojo, kok gak aku kere, kenapa? kenapa saya mengatakan saya miskin? karena saya tidak pernah makan uang kerajaan yang saya makan adalah hasil jerih payah saya sendiri Niku pak rojo, Niku lo pejabat saat ini saya nggon-ngon, malah pejabat ngetek ke rakyat milo bola-bali kula ngomong, lak kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing, tapi lo ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge. <tuk> Kowe ngomong bajing nang nyawang aku. Mangga nyuwun <tuk> dhumateng. Wal yasalladina law tarakum <tuk> min khalfin hendaknya kita takut kalau meninggalkan generasi-generasi yang lemah, Milo belajar saking mana Pak Muhtar. Gara-gara gawe kikil, Isong nyukupi Anak Putune, Seng rasa ake sopo, anak anae Pertanyaan saya begini: Suksesnya kikil Muhtar, Wimergot tiraka Pak Muhtar. Awakmu saya ingin menggaring ngunduh, Iling-ilingan. Lah, kowe raglem, eh, Raglem tirakat Sesu anak Putu murah bakal apa-apa Mila saya itu gak semua berat. Kulo sering kondob, anak ekiai kondang, anak ekiai masur. Nih gue bebannya gede. Soalnya nopo begitu bapak nih mati, anakku itu isopodoh karena bapak nih. Kulo nih ku gue sing paling sering Poso bu. Kulo ini ku saben. Perputaran hidup kulo nih ku Poso Dawet dari tahun 2015. Kulo tahko nih gue uripinji niku gue kepenak ngopojek gilem Poso. Kulo jawab. Ureku kepenak mergoti rakyaté bapak ibuku. Lah aku saya kira tirakat sesok anak putuku armangan nopo suksesku mergoti rakyaté bapak ibuku. Aku tirakat genyuk seski anak-anakku santri kulan jamaah jamaahku mugo mugo hikmahin Dawud termasuk jenengan melu ngaji daluman ikom. Amin. Amin. Ulang, waum banten poso sesok poso sedi poso orang. Niku Dawud termasuk bulan Ramadan ini, kula daud ndawuh. Le, Bu, de, Mas tak kandani ora ana wong mulya tanpa rekoso Wong sing rekoso wae durung mesti mulya. Wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Milae <tuk> ibu-ibu nyun sewu jenengan lenggah teng seadanya niki mang niati tirakat ya Allah kula ngadeng-adeng berkah panjenengan Kulang ngadeng-adeng berkah Kanjeng Nabi kula ngadeng-adeng ridone panjenengan Gusti sapa ngerti kelawan kula melu ngaji senajan to lungguh ngisur tanpa kloso kula mulih pengajian Allah little body siliti gatel kelebon wedi dadi tugasmu iki orang menerus ke bapakmu, tapi kamu harus meninggalkan generasi yang lebih hebat dibandingkan kamu ini ya titrikat mawan bu Senajan toh, ya Allah, lu ngurus itu kiyai, tungkaknya selonjorki ya Allah orang rumah sani ini tungkakmu meletek-meletek, yu yu orang yang beda ini kikil mukhtar wong mulia tanpa rekoso wong sing rekoso wae durung mesti pikantuk mulia orang na wong sugih tanpa kerja wong sing kerja mendina durung mesti sukeh yaudah ya kerja bro tenang aku takkan dhani lagi. perempuan itu nyuwun saya ibu sering matur rumah tangga rusak, kadang-kadang ngomong -kadang masalah ekonomi ujiannya wong Lanang kui bojo galak, ujiannya wong Wedok wong Lanang kere apa bedanya wong Lanang atau wong Wedok? wong Lanang niku semakin sugih semakin nakal, wong Wedok semakin nakal semakin sugih berapa paham we? aku biasa nih Jakarta aku ngerti nih Aku ingin ngaji di in daerah Jawa Timur, juklong juklong. Itulah bedanya Jawa Timur dengan Jakarta. Jawa Timur banyak jalan berlobang, Jakarta banyak lubang berjalan. ondel, tel tel orang ana wong suge, tanpa kerja, wong sing kerja itu durung mesti sugih. Padha karo ora wong entuk pangkat tanpa ragat, wong sing ragat baik orang mesti entuk pangkat. Mila kata wong stres gara-gara nyalon ora dadi. Kayak Ujiane wong lanang kuwi bojo galak. Ujiane wong wedok wong lanang kere. Saya selalu mengatakan nggak ada istilah cewek matri, yang ada adalah laki-laki kere. karo Sabrina bojone Dedi, ada nggak suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Tetep aku mbeli ning wong wedok aku ora seneng lanang kok. Ngotak kembelani wong lanang kan aku normal hmm. Menungso sopo neng Oh cah pondok ta Oh panjenengan raine kayak kotak infak Nya <laughs> hmm. cah pondok take anggur kae Hei cah pondok kae tangkap Cah hmm. bonda buka rapopo Le buka men ketok raimu Oh oh dikaro kamera lalu kita e, cape pondok dekem katanya khusuk e, bono sampingnya wong cape itu jancot jancot kayak gitu, gak bener wi, buka orang gelem, kan aku jadi ingin dijawab bono ngaku nih muslimah, sedangkan ini melumah karo ah ah ah ah, lau gini ngaji lu kono pacaran pak, lu kurang no ngajar tuh, kan aku jadi ingat masa lalu aku udah tahu pacaran nih aku biarin udah kuning pondok, kuliah manggon mejid jogo mejid James Bond, aku biarin kuliah Yurandi pacar, merdu aku sakon kelas paling kere, jadi nyuwun saya u, samin aku biarin randi pacar aku yope sorry, saya tidak pacaran bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau, aku ngono tau, tapi begitu saya ki jadi wong, saya mengatakan dibalik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali, iya. Jadok. nah nakku karena Gusmi bertang telat. Buktikan Tel, buktikan kamu mampu. Insya Allah, ondel mampu tetap kiri. Amin. Rasidoh, amin. amin. Tel, iling-ilingan omongan deh Gusmita kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar tapi pikiranmu yang terlalu kecil Wah, oh kayak manukmu kecil teh insyaallah duwe pekerjaan ekonomi mapan maka orang-orang islam akan terhormat kenapa? karena orang islam tidak akan pernah diremehkan nyatane pak, lanjutkan buka kitab wasiatul mustafa Wali, nih Allah, ini ku rata -rata wali ini Allah, niku rata-rata malawang wong suki. Soalnya ngapa jadi wali niku, Pak? Ngibadah karo bondo, niku ternyata lebih gampang dadi wali. mergobondo coba dibuka, dengan kita pastiatul mustafa. Inna-Alliyah Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah. Layana lumir rahmatillahi Mereka tidak mendapatkan rahmat dan keluasaan dari Allah, bekas ibadah. Dengan banyaknya ibadah, Walakin, tetapi ya, nafsi wal istihana Tetapi mereka mendapatkan kewalian dari Allah karena banyaknya sedekah. Jadi, nyuwon wewu, -nyu, Pak Muhtar itu sudah diwali. Kalau harta yang ditinggalkan untuk nilai kemanfaatan. Tapi lah emak emplok dewe yora jadi wali. lho caleg mau kok hilang mondi gimaunya? Lu malah pindah. Wali Junet gitu loh. Ingat kaidah santri, hubul intikal ala matul konyol. Wong sing sengung pindah-pindah konyol tak andani. Amin tiketung. Guru <hut 'an> Imam Syafi'i Imam Malik sugih pak. Guru nih Syafi'i tentang Baghdad, sugih. Oh nungguin Toko malah numpuk emas karena numpuk duit. Nyuwun <tuk> saya <se> nggak ada persepsi wong Islam gini kiri kan. Lagian kata Kiai ya ini pun salah masang dalil. Ketemu wong kiri yang diajarkan apa zuhud takon zuhud itu apa kiai tarkut dunya li ajil akhirah meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat akhirnya orang kira yuragilem nyambut gawe, yowes kiri apa-apa lah, yang penting akhiratnya mulia dari mana? wali Gusti Allah diangkat karena banyaknya sedekah nyuwun bu kalau saya sholat tahajud siapa yang mendapatkan manfaat dari tahajud saya? saya sendiri pak tapi lah Pak, mau nyumbang, siapa yang mendapatkan manfaatnya? Banyak orang. Siapa bilang uang gak dibawa mati? Iya, uang tidak dibawa mati, tapi bisa menyelamatkan mati. Melolok melolong Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati, tapi kalau gak ada uang serasa mau mati ya Allah. Uang nyatane ho, enggak madem. Ya Allah, uang itu memang tidak bisa menjamin bahagia, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Lo, kuloniku lah ku penganut Kiai Wali Allah, sing namanya Bareh. Bareh itu hidup di zaman Nabi Musa. Nabi Musa niku kemarau panjang, kali Gusti Allah didawi kan jaluk dongo karo Bareh. Nabi Musa penasaran, aku ki Nabi, kok kan jaluk dongo karo Wali? Akhirnya Nabi Musa takon, Bareh niku sinten Gusti. Jawabnya Gusti Allah nopo. Innahu karena si barak itu bisa membuat saya tertawa minimal sehari tiga kali jadi nyun saya ukan gusti allah ki iso diajak guyon milono pok gus minta sering guyon soalnya gusti allah ya seneng guyon akhirnya nopo nabi musa so wali allah sing jeringi barak barak awak mendungo karo gusti allah nopo dengone barak ya Allah, apa Banyu udan aku pun buatan manut kali panjen, kok nganti buatan purun mandap dong umatnya Nabi Musa kerupu dongone barek, Allah guyu, akhirnya umatnya Nabi Musa diudani. Mila, milah apa jomblo jomblo ini dongone santai wailah, jasa paneng ya Allah, bila dia jodohku, jadikan dia istriku, ya Allah namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi, ya Allah dungone ngono woi ngono tel woi, naksir mbak Ekae ya Allah, bila yang jilbab coklat jodohku ya Allah jadikan dia istriku ya Allah namun kalau dia bukan jodohku, Bu Mukhtar juga nggak apa-apa ya Allah <tik> <tik> woi lumayan loh, jadi masih lah woi moga-moga Bu Mukhtar panjang umur ya? kita sang ndonya mati bumutar urip dhewe amin lha iki nyuwun ae kon nong min iki kudu mapan jaluke tenanan lho wong kuwe jaluke ora tenanan konsolat, salat nggon jauh niki kuat terbaik malam hari ini tolong didengarkan yang muda-muda permintaanmu terlalu tinggi sujudmu kurang rendah permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru caranya pripon solusi ini? pantaskanlah amalmu di hadapan Allah maka Allah akan memantaskan hidupmu caranya pripon ida ahabba abdi likoi fa ahbabtu liko'ahu wa ida likoi fa karihtu liko'ahu ketika seorang hamba cinta dengan aku aku cinta dengan hambaku hamba benci dengan aku aku benci dengan hambaku kerumwadan mangkat wirid sing lawak mukrungmu aja mat lamcing kau salam pelincing at mat mangkat rampung kau rampung salat tangannya diangkat dongone singkat ya Allah kau tahu yang ku mau amin malaikatnya bengok matamu tel tel bu ulo pesan siji cici anak engine dengan mangfatekai siji-siji buasin yang pondok buasin nyambut gawai buh, buh teng pun di mawon tunggu ane tua ane ku mandi salah satu dakwatin mustajabun salah siji tunggu ane tua marang anak milo nyuwun mungkin Pak Mukhtar gue sukses gawai bisnis kikil gue mergodu tunggu bapak ibu nih Pak Mukhtar lah awal Edwin nyonto nyonto nih anak-anak Edwin anakmu sepuluh anak siji cini anakku A al-Fatihah, anakku B al-Fatihah, anakku Z al-Fatihah. Al-Fatihah sedoyo, tambahi solawat, Turu anaknya ngomah omah cekel Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku bejo donya akhirat al-Fatihah. Al-Fatihah tu liman kuriat lahu. Fatihah niku nyuwun sawu amalan yang paling gampang tapi dahsyat. Jenengan duwe kopi panas, mok ke Fatihah ping satu, langsung adem tak kandani. orang percaya jajalen iki lho. Lak Ontel ketemu malaikat, maca fatekaping 100 tanpa ambekan. Milo. Langsung ketemu malaikat beda. Innalillahi wa inna, inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan kejet-kejet. Saudara Ontel. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Kula niku hasil dari tirakate mbok kula. Kulo mangkat kuliah Teng Yogyog nganting di nganti ngopeni lokalisasi ngaji karu PSK karu Begengge Kulo niku iso kuat, mergo ibu kuloh kirim Fateh kahlan solawat sampai saat ini ibu kuloh niku ramandek matehai gulo. Kuloh mangkat neng Yogyog bu kuloh aja mangkat neng Yogyoh mang Fateh kahimang solawati. Kuitolek nggei tambah yasin, aku yang monoto. Ah, Muter aku malahan itu. Fateh kahai solawati. Nopo? Kulo yakin ikatan emosional seorang ibu kepada anak itu jauh lebih bisa dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak sang gonggini tanggung jawab. Isono mau nandur, toh ragil emang Contohnya aku, bujuku mateng tak tinggal lunga Anakku lahir luruh aku dengan tni belas, karena aku ratego. ratego. Kan perempuan itu suci seperti sajadah, karena di atasnyalah laki-laki bisa beribadah. Uwo! gara-gara nguntal kikil jadi pinter, aku tak gandangin fatihah ibu, bapak yang ngomong Pak? dui bojo cangkemeh cerewet, nesu. bojomu turut tekel cangkemeh hmm. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad muka-muka bojoku cangkemeh cerewet al-fatihah kok di fatihah tetep cerewet? tambahi ya sin saktah Rampung gue ini. Ekonomi ini mapan. Tujuan Supaya perjuangan lancar. Semuanya butuh wasilah. Lihat kan, santri-santri budi gue. Gue dua, dua, dua idola li. Supaya apa? Supaya santri semangat. Kamu jadi santri jangan berkecil hati. Kalau orang mengatakan santri saja apa jawaban? Santri bisa jadi apapun. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Makruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Kofifah. Santri bisa jadi bupati, Bu Munjidah. Santri bisa jadi menteri, Gus Halim. Santri sudah so jadi kiai viral, nuwun, oh, maturnuun. Untel <laughs> orang nyantri, yuk. <yo. laughs> Sontrot. Oh, Perjuangan yang lancar. Lah perjuangan yang lancar, insyaallah mati ni ora cengep-cengep tapi husnul khotimah amin la husnul khotimah yakin surga amin Allahumma amin Sampun jam setengah kali belas, sekolah jengteng perak masak yang sana kemaleman tambahi tambahi, rawrun, cerewet, kita ajar tambahi tambahi, santri-santri gauli maos hasbi robi ngapain telu nyuwun cuma dengar sanipun Allah moga-moga gulo panjenengan sami tiapikin dunyone lan akhirati bejo anak putu nih bejo keluarga nih Amin Allahumma Amin sing khusuk kasbi robi jalaluan salah satu solawat sing mesti gulo dawam gue gulo Soalnya gue lo dijazai kali key-key kiai gue lo, jadi dengan saya paham kali hasbi robi jalal Allah. Nih gue apa? Hasbi cukuplah Allah yang maha sebagai penolongku. Jadi lah jadi masalah, sing bakal ngerambungin masalah eh gusti Allah, tidak ada gembok dibuat tanpa kunci, masalah dibuat tanpa solusi. Solusinya sinten Allah, termasuk mbak Mbak E untuk calon suamiku ya Allah siapapun dia, al fatihah mojo hasbi robi untuk calon istriku, ya Allah siapapun dia, Allahumma sholli ala sayyidina muhammad, muka-muka calon bujuk kura duntal codot, al-fatihah kalbi <tik> khairullah tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu, ya Allah nur muhammad sallallahu cahaya muhammad yang Allah berselawat kepadanya, la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah, nggak sing kusuk bareng-bareng kaping tiga hasbi rabbil jallallah mafi kalbi ghairullah na no. سيرابي جل الله ما في قلبي غير azbirambi jalla allah ma fi qalbi allah nur muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allah shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma razuqna istiqamah. Allahumma razqna bi ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma razuqna al wal Madinah. Allahumma razuqna dzurriatan thayyibah. Allahumma razuqna al-sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma razuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma razuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma razuqna bi arfi al-karamah. Allahumma razuqna min ahli sunnah wal jamaah an nahdiyah. Allahumma razuqna bi khusnil khadimah wa na'udzubikum min syu'il Wadima wa dkhilna jannata mal ya azizu ya ghafar ya rabbul alamin walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bi'amdika syadallah illa ila anta astaghfiruka wa tub ilaik walhamdulillahirabbil alamin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum assalamu warahmatullahi wabarakatuh Kangge para tamu undangan Bapak Ibu kula suwun lenggah saemis nggih kangge ramah tamah Kangge para tamu undangan Bapak Ibu kula suwun lenggahan sak